Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dia pastinya kabar-kabar bahagia serta vitamin di pagi hari ini Kabar pertama persahabatnya kita awali dengan kata-kata bijak yang disampaikan oleh seorang Rizky Pilar ketika di dikanal Youtube Leslar Entertainment ini momen ketika kolaborasi bersama Pak Bamsud, persahabatnya Papa Bilar, menyampaikan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Papa Bilar mengatakan, jadilah diri sendiri, tidak perlu menjadi orang lain, karena penilaian orang lain, persahabat, hanya sebatas lidahnya saja. Tetapi, penilaian Tuhan itu selalu menyertai kita. Masya Allah, persahabatnya, ini sih membuat kita bangga. Mengidolakan Lesti maupun Rizky Bilar yang selalu memberikan Tentunya kabar-kabar baik, kabar-kabar bahagia Dan pastinya selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang postingan ini pun di kembali oleh akun Sendal Putih Rizky Bilar, banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan Yakni dari akun Instagram Linaherlina784 mengatakan Mudah-mudahan bila selalu istiqomah dengan ucapannya. Amin. Masya Allah banyak persahabat yang semoga saja idola kesengan kita selalu istiqomah, selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga ke komentar lain. Dari akun Instagram, Reni 382 mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, suami istri, dua pasangan yang bijak dalam tutur katanya Semoga karya-karyamu Lesnar dimudahkan dan juga dicintai seluruh Indonesia Wow, Masya Allah banyak, sahabat yang selalu banyak komentar dan tanggapan yang sangat positif diberikan oleh para sahabat Lesnar Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada momen spesial nih, BBL digendong oleh Wacca Aduh, bangga banget juga nih persahabat ya Wacca BBL ternyata seorang diva Indonesia Luar biasa Masya Allah, bangga, bangga dan pasti bangga banget Alhamdulillah, semakin tentunya banyak orang yang selalu mensupport dengan tulus buat keluarga Leslam Dan kita lihat juga persahabat berikutnya, ini ada momen spesial di acara Tashakuran Akikah Abang L. Bonus foto sama Om Jirayut. Wow Ini baru terlihat persahabat ya Momen foto Baby L dan Jirayut. Masya Allah juga nih Suatu kebahagiaan Alhamdulillah persahabat ya Baby L semakin banyak Yang support dan mendoakan Mudah-mudahan Baby L menjadi Kebanggaan kedua orang tua Dan menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan Kedua orang tua dan keluarganya Berikutnya persahabat kita lihat Ada sebuah gambar spesial membahagiakan Untuk semalam persahabat Ini voting di TV Music World 2022 Kategori video klip paling top Alhamdulillah, bismillah cinta Lagu Ungu dan Lesti masih di posisi pertama Di atas lagu Hari Bahagia Milik Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ini sih tentunya kebahagiaan, kebanggaan Tetap semangat Mudah-mudahan bisa bertahan sampai voting ditutup persahabat ya Karena tinggal beberapa hari lagi yuk sama-sama kompak Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa membawa Piala penghargaan di acara SCTV Music World 2022 Berikutnya persahabat, ini juga membuat kita bangga Ada momen spesial ketika Leslar berkunjung ke tempatnya Bang Haji Romi Rama Salah satunya persahabatnya Leslar ini ikut berinfak dalam perguruan Islam Roma Irama ini suatu kebahagiaan kebanggaan selalu saja persahabat ya, idola kesayangan kita mencontohkan kebaikan dan yang lebih luar biasa juga Persahabat ada attitude yang selalu ditanamkan oleh idola kesayangan kita perhatikan Bunda Lesti dan Papa Bilar ini tentunya saling kepada Bang Haji Roma Irama Itu attitude yang sangat luar biasa Pertama Bunda Leslie Kejoran Yang cium tangan Bang Haji Roma Irama Dan berikutnya Ada Papa Bilar Yang ikut bercium tangan juga Kepada Bang Haji Roma Irama Ini si attitude yang sangat luar biasa Dicontohkan Selalu persahabatnya kita harus menghormati orang tua Mudah-mudahan Selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Momen ini pun repos kembali Persahabat oleh akun Leslar Underskorsi banyak juga tanggapan yang sangat luar biasa dan komentar yang diberikan oleh para sahabat dari akun tarni underscore sutarni underscore mengatakan Mempunyai idola yang etitudenya baik sekali, aku sangat bangga sekali, semoga jodoh dunia akhirat, amin Tuh, fans saja bangga banget yang mengidolakan Lesti dan Bilar yang memuncai attitude yang sangat luar biasa Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Silvi dan Mawati Masya Allah Etitude mereka patut dicontoh Untuk anak muda sekarang Semoga bersodoh hingga di janah, ya Allah Amin Ini luar biasa banget bersabat, ya. Komentar tanggapan yang selalu positif Apalagi Warga Konoha bang, ya. Mengidolakan Lesti dan Bilar Karena attitude-nya selalu terjaga dengan baik Kita doakan persahabat mudah-mudahan Selalu dipermudah apapun segala urusan yang dilakukan Dan mudah-mudahan rezekinya selalu lancar Untuk kita semua juga persahabat ya Happy weekend Mudah-mudahan kita juga bahagia selalu Dan diberikan keberkahan Dan mudah-mudahan rezeki kita juga lancar Seperti ide rakyat sayangan kita Amin Kita masih menunggu kejutan lain bersama Dan cirukan vitamin terbaru berikutnya